Oke, okay, jumpa lagi dengan saya Ramadhan gen Nanti ini saya ada tutorial nih atau Art Cuman sayang ya, yang di camper wujudnya hitam jadi Gak begitu kelihatan Oke, okay, tonton aja ya, simak aja ini Dan sekarang ini lagi tahap liner ini gambar yang dikali itu hilang semua mungkin karena kulitnya hitam atau salah perawatan biasanya kan tato baru itu harus ada perawatannya maksimal jangan dibiarkan aja terus jangan sampai kena air sabun. ini emasnya ini kuat banget nih tapi gitu. nih ada di situ tuh aduh minta ampun hadirnya nih ini jeragan layur nih dari jelat sapunya namanya masondeluk jalan dayung masih banyak yang kenal nih jalan dayung jalan kelapa lima ini kalau ketang di jalan siapa aja pasti dikasih ikan layur ini sama orang ini orangnya iman ini sekarang ini udah mulai settingnya, kita kasih warna hijau. Oke apa ya jadinya. Harus ini? Harus tetap di bangkit ini, ya gitulah. Posisi hitam sih ya, setting kita mungkin yang hijaunya nggak terlalu maksimal banget. kita usahakan maksimal ini, walaupun sakit jidat, kita yang sakit sedikit-sedikit, tapi yang kita tuh terbuat ini sampai finish ya, ini nanti. gimana mas masih kuat kan wah ditanya cuman saya mau senyum pak ini saya senyum senyum sakit apa saya apa ini apa mau nyerah tapi malu mungkin ini orangnya -orang ini, tahan ya 2 jam lagi finish lah Through the bridge of fire burns Somewhere the pages start to turn And somebody wins oke oke okay, okay. nih Wih, ada gambar ceweknya juga dia <laughs> oke okay, terima kasih ya sudah mampir ke channel ramadhan gen mungkin besok-besok ada tip-tip lain -tip yang coba saya naikkan di video ini oke okay, salam